Raffi Ahmad dan Nagita Salvina mempertanyakan penyebab tegangan listriknya melonjak hingga 17 juta. Tidak hanya itu, listrik di rumahnya juga sering turun. Pihak perusahaan listrik negara atau PLN akhirnya buka suara terkait pesannya tagihan listrik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Salvina melalui akun resmi di Instagramnya @pln underscore mereka menjelaskan sebab tagihan listrik kedua pasangan artis itu bisa mahal. Bahkan, mereka memposting foto Raffi Ahmad dan Nagita Salvina dengan beberapa petugas PLN. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Salvina akhirnya mendapatkan solusi dari keluhannya terkait permasalahan kelistrikan di rumah mereka. Tulis akun. At PLN adalah di diusia di caption foto yang diposting. Dalam akunnya, pihak PLN menjelaskan bahwa pasangan tersebut menyampaikan kendala terkait tiga hal. Pertama, tagihan yang besar mencapai 17 juta per bulan. Kedua, token listrik yang harus diinput berkali-kali setiap dua hari sekali. Dan terakhir, listrik yang sering turun. Kemudian pihak PLN mengungkap penyebab biaya listrik mahal di rumah Raffi dan Agitha lantaran banyaknya penggunaan alat elektronik untuk listrik yang telah berkali turun hal itu disebabkan oleh MCB pada panel listrik dari pelanggan overload karena pembagian beban listrik yang tidak merata. Raffi pun diminta untuk menghubungi pihak berwenang untuk memperbaiki keluhan tersebut Dikarenakan batas kewenangan PLN untuk pasokan listrik pelanggan hanya sampai ke kWh meter, pasangan tersebut diminta untuk menghubungi installer resmi yang terverifikasi dan terdaftar dalam asosiasi kontraktor listrik untuk melakukan perbaikan dan instalasi rumah pelanggan. Tegas dari PRN, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.